Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat Tualfiyat dimurahkan Rezekinya dilancarkan segala Urusannya Amin amin ya robbal alamin Sebelum lanjut ke videonya Tolong dong teman-teman untuk bantu channel aku ya dengan cara like komen dan subscribe nya jangan lupa juga bunyiin tombol merahnya ya temen-temen agar uh, teman-teman bisa dapat uh, kalau ada ada video baru dari aku uh, terima kasih banyak ya uh, sebelumnya semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik lagi yang berlipat-lipat ganda ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hmm, aku ucapkan juga kepada teman-teman semua yang telah mengklik video aku yang uh, suka yang suka nge-like, yang suka nge-subscribe, yang udah nge-subscribe maksudnya dan yang suka nge like juga, yang suka nonton juga, tapi nggak komen. Terima kasih banyak. Dan ini lanjut ke video ya teman-teman. Tadi tuh aku udah nyapu nyapu uh, ruangan depan gitu, dan itu tuh anakku masih tidur ya. Aku sebenarnya pengen pindahin ya, biar rapi gitu, tapi takut kebangun gitu. Hmm kalau kebangun tuh jadi kerjaan tuh e, suka lama gitu ya e, beresnya jadi aku biarin aja anakku tidur di situ e, lanjut ini aku langsung ngepel ya teman-teman ke ruang depan gitu. Lanjut, ini aku ngepel ke ruangan TV gitu ya teman-teman. Di sini tuh tempat yang paling sering kotor ya teman-teman, karena anak-anak tuh lebih sering pada ngabisin waktu di depan TV gitu ya sambil ngemil-ngemil gitu. Jadi sangat kotor dan suka ada yang lengket-lengket gitu dan susah banget pas di, di impelnya gitu oh ya teman-teman semua pas nonton video aku lagi pada ngapain nih bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan alhamdulillah ya beberesku udah beres gitu udah rapi ya walaupun kasurnya belum rapi gitu karena masih ada anak aku tapi nggak apa-apa ya teman-teman karena kasihan banget kalau dibangunin oke okay, lanjut ke video selanjutnya aku tuh mau cuci piring ya tapi alhamdulillah cucianku sedikit karena semalam tuh aku udah cuci piring gitu sebelum mencuci piring aku tuh mau bersihin ini ya peniris piring aku yang udah kotor gitu Alum ya teman-teman dapur aku tuh belum ada pelaponnya jadi suka banyak sekali debu-debu berjatuhan gitu apalagi belakang rumah aku tuh adalah uh, kebun pohon bambu gitu ya kadang suka banyak daun bambu berterbangan masuk ke dalam rumah gitu dan ini cu sangat kotor sekali ya teman-teman aku tuh udah seminggu nggak cuci gitu sebenarnya aku tuh setelah nyuci tuh mau masak gitu ya teman-teman cuma aku lihat ini tuh ada cucian sedikit jadi aku mau cuci dulu biar enak gitu ya dilihatnya jadi sebelum masak tuh aku suka cuci-cuci piring dulu ya oke dan ini cucianku bekas gelas gitu ya teman-teman karena bekas semalam minum gitu dan ada piring cuma satu gitu. Dan alhamdulillah ya cucianku udah beres. Lanjut aku bersih-bersih dulu si wastafelnya ya karena ini tuh sangat kotor banget ya teman-teman wastafel aku tuh sering banget kotor ya teman-teman kadang kalau lagi bersih juga uh, banyak sekali debu gitu dan ini juga aku sekalian mau ber bersihin kompor aku ya teman-teman ini tuh bekas semalam aku belum bersihin gitu oh ya teman-teman semua apakah teman-teman semua udah pada bersih-bersih ayo semangat ya bersih-bersih rumahnya jangan males-males biar rumah kita nyaman untuk ditempatinya ya teman-teman apalagi kalau lagi ada tamu gitu ya suka gimana ya kalau dapur kotor tuh kalau udah bersih tuh enak banget ya kok dipandangnya Oke okay, ini alhamdulillah ya dapurku udah rapi ya. Aku videoin atasnya aja ya teman-teman karena bawah tuh emang kotor gitu. Uh, karena belum di keramik gitu. Lanjut nih aku mau masak sambal kentang ati ampela gitu. Siapa nih yang suka? Aku tuh suka banget ya teman-teman sama menu ini dan ini bumbunya cuma simpel aja ya cuma bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit kriting cabai hmm, maksudnya cabai keriting merah gitu ada kemiri tomat dan lada ku dan masako dan ini kentangnya aku mau goreng dulu ya teman-teman hmm, setelah ini tuh dan ini alhamdulillah udah matang hmm, gitu ya lanjut aku mau nanis bumbu ya ini tuh wajahnya bekas goreng tentangnya kentangnya gak apa-apa ya teman-teman karena masih bersih gitu dan ini juga aku masukin daun salam dan lengkuas diaduk-aduk sampai rata ya dan ini setelah bumbunya udah harum aku masukin kentang sama ati ampelannya ya uh, ati ampelannya tuh aku barengin aja ya teman-teman karena udah aku rebus gitu jadi udah empuk lanjut aku mau masukin siladaku sama masako sama garam sedikit ditambah juga gula pasir oh ya teman-teman ini pencahayaannya tuh agak redup ya batu HP tuh agak udah sedikit lagi jadi pas uh, lampunya mati sendiri oke dan ini udah mateng ya hati ampelannya tentang hati ampelannya siapa nih yang doyan sama ini Hmm, masakan yang menggugah selera gitu. Oke, okay, ini udah matang ya teman-teman untuk tentangnya uh, Oke, okay, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Oke, okay, sampai di sini dulu teman-teman. Ya Assalamualaikum.